Halo teman-teman kembali lagi bersama video anak Wah yuk teman-teman kali ini video anak akan mencuci dan membersihkan mainan lagi Wah mainannya kotor sekali teman-teman Wah banyak pasir teman-teman Wah ayo kita bersihkan yuk Banyak banget ya nih Oke kita bersihkan Wah, Ini sudah ada air Oke, yang pertama ini apa ya? Pak, kita bersihkan. Lucu, cocok, teman-teman. Wah. Ini apa ya, teman-teman ya? Wah. Kayaknya terkwarna hijau, teman-teman. Ini ternyata truk sampah, teman-teman. Wah, di dalamnya ada Dalamnya ada apa ini teman-teman? Wah ada Nobita teman-teman dan Nobita teman-teman. Terus, wah ada si Suka teman-teman. Wah kok bisa nyasar di sini ya teman-teman? Terus ada siapa ini teman-teman? Ada Sunio teman-teman. nah ada Sunio, oke. Kita masukkan. yuk kita bersihkan lagi kita bersihkan lagi ini apa ya ini Wow ini truk warna merah ternyata wah oke okay. ucak-ucak ucak-ucak eh uh, taruh ke sini ucak-ucak tak ucak-ucak sampai dia bersih Wah. Wah. truknya kok kotor sekali. Banyak pasir ini. Uh, banyak pasir. Wah, truk apa ya? Oke. Wah. Ini truk warna merah. Ini namanya dam truk, teman-teman. Dam truk wah, rodanya 4 oke, kita simpan terus, selanjutnya kita bersihkan lagi kita dapat apa ya kita dapat apa ya <tuh> wah wah, kita bersihkan sampai bersih nah kita dapat apa ya nah, bagus banget ini, mantul wah ini truk pasir Teman-teman warna Kuning dan depannya merah Wah Truk pasir Oke kita simpan dulu Selanjutnya apa ya ini ya Oke, Kita habiskan lagi Kita lihat teman-teman Oke kita lihat Wah ada gerbong kereta api warna hijau. Oke, kita simpan. Apalagi ya ini ya? Wah. Wah, mantul banget teman-teman. Dapat apa ya? Wah, gerbong lagi. Gerbong warna hijau lagi ya. Oke, kita simpan. Wah, ini apa ya? Ini kayaknya warna biru Tapi apa ya Kita bersihkan ya Kita bersihkan biar bersih Biar mengkilap Jadi kita tahu Apa itu Mainannya Oke Whoa. Ada bistayo Bistayo warna biru Oke Kita simpan nah Ini apa ya ini apa ya kok kecil-kecil ya? Wah. Wah. Wah, ini apa ya ini? Ini apa ya? Kecil-kecil tahu dong. Kita lihat. Wah, ada bak sampah. Ini bak sampah warna hijau. Oke, kita simpan ini bak sampah warna kuning Simpan Wah ini bak sampah warna orange Oke kita simpan Wah ini bak sampah warna merah Wah tadi ya teman-teman Wah udah habis teman-teman Oke begitu saja teman-teman Kembali lagi ya besok kita akan mencuci mainan lagi Terima kasih jangan lupa subscribe dan like Terima kasih